Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat walafiat beserta keluarga ya. Oke anak-anak, SD Muhammadiyah 2 KBP kita bertemu lagi bersama Ustadz Nur pada mata pelajaran IPA kelas 6 ya, anak-anak. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke, disimak baik-baik ya. Jadi, pertumbuhan. Pertumbuhan sendiri itu adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi lebih tinggi atau lebih panjang dan lebih berat alias lebih gemuk ya lebih besar nah yang awalnya kita menjadi bayi kemudian tumbuh sehingga menjadi dewasa ini adalah proses pertumbuhan nah contoh contohnya adalah ukuran tubuh anak yang semakin besar dan semakin tinggi ya Oke, lanjut. Yang kedua adalah proses perkembangan. Perkembangan itu apa sih? Jadi proses perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh. Nah, ini alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Jadi yang awalnya bayi tidak bisa bergerak, eh apa? berjalan. Kemudian bisa merangkak, merangkak kemudian bisa berdiri dengan sedikit agak jatuh, kemudian bisa berdiri tegak, kemudian semakin tegak gitu lah. Nah contoh perkembangan itu adalah kemampuan gerak, kemampuan berbicara yang awalnya anak bayi tidak bisa bicara. Ya, kita hanya bisa mendengarkan tangisannya Lama-lama dia bisa ngomong ya. Ngomongnya pun juga sama Ngomongnya awalnya belum sempurna Hanya satu dua kata Lama-lama dia akan menjadi sempurna Seperti kita ya dan kemampuan berpikir artinya apa anak kecil sekolahnya kan mulai dari PAUD, TK kemudian SD pelajarannya akan lebih sulit lebih sulit itu artinya mengukur kemampuan berpikir seseorang nah, semakin dewasa semakin lama kemampuan berpikirnya akan semakin matang gitu ya Oke lanjut Tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan anak-anak. Ya. Jadi, masa pertumbuhan anak-anak itu adalah masa yang paling penting. Nah, un untuk uh, apa, memenuhinya, maka ada tiga kebutuhan dasar ini yang harus dipenuhi untuk pertumbuhan anak-anak. Yang pertama adalah Kesehatan dan gizi seimbang. Nah, ini yang pertama ya. Jadi, anak-anak itu memerlukan gizi yang seimbang agar dia butuh, agar dia sehat. Nah, gizi yang seimbang itu apa saja? Antara lain, ketika baru dilahirkan, dia membutuhkan ASI atau susu. Kemudian... Dia membutuhkan waktu untuk tidur yang cukup, membutuhkan gizi, diteri vitamin, dan lain-lain. Agar, agar pertumbuhannya itu normal. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Nah, setiap anak itu membutuhkan kasih sayang. Nah, khususnya kasih sayang orang tuanya kasih sayang orang tua anak itu mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian anak. Ya, kasih sayang anak itu berupa apa? berupa perhatian, rasa aman, ya nyaman dan kita memberikan memenuhi kebutuhan sehari-hari itu adalah salah satu bentuk kasih sayang. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi. Stimulasi adalah kegiatan merangsang otak anak untuk belajar ya. Jadi anak itu agar otaknya itu terangsang maka harus diberi mainan ketika bayi ya. Ketika masih usia bayi itu diberi mainan yang dapat merangsang pertumbuhan otak. Kemudian Nanti waktu tahu TK dia harus belajar melukis, belajar bermain musik dan lain-lain. Itu juga untuk merangsang otak si anak dalam belajar. Nah, lanjut pada tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu yang pertama adalah bayi. Bayi ya yang baru dilahirkan ya. Nah, bayi itu sangat tergantung pada orang tua ya. Membutuhkan gizi yang cukup agar dapat tumbuh dengan baik. Antara lain tadi ASI, vitamin, ya, susu, susu formula itu. Kemudian senang memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Makanya bagi orang tua yang memiliki bayi, dijaga itu kebersihan tangannya. Si anak, kenapa? Karena dia suka memegang benda-benda yang ada di sekitarnya. Kadang sampai benda-benda itu dimasukkan ke dalam mulut. Jadi orang tua harus pas pada benda benda. Ya. Benda apa yang nanti itu jangan sampai masuk ke mulut. Atau benda apa yang nanti dimasukkan ke mulut itu hati-hati ya kemudian yang keempat adalah perhatian dan kasih sayang dari orang tua sangat-sangat diperlukan di sini Nah, setelah bayi masuk pada balita. Balita ini adalah bayi lima tahun. Di mana masa ketika manusia berumur 2 sampai 5 tahun. Ya, nah pada masa-masa itu si anak banyak menggunakan energinya untuk melakukan aktivitas Misalnya berjalan, lari, melompat ya Makanya anak yang usia-usia 2 sampai 5 tahun itu apa aktivitasnya itu sangat banyak Sehingga bahkan ada yang sampai badannya itu menyusut gara-gara aktivitasnya itu Kemudian semakin dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lainnya, komunikasinya anak itu semakin lancar. Terus perhatian dan kasih sayang orang tua sangat diperlukan, seperti halnya pada bayi tadi. Ya. Nah, setelah masuk ke apa tadi balita, maka menginjak usia anak-anak usia anak-anak itu adalah masa belum dewasa atau belum bebas, ya. Nah, mulai bisa melakukan kegiatan yang ringan. Ini usia anak SD, ya. Masa anak-anak itu adalah usia anak SD, ya. Mulai bisa melakukan pekerjaan yang ringan. Nah, mulai bisa mengontrol, ya. Kemudian mulai bisa mandiri. Bisa sedikit mandi sendiri, ya, makan sendiri, ambil minum, minum sendiri. Gitu. Namun pendampingan dan kasih sayang orang tua masih sangat diperlukan. Ya. Masa-masa ini karena masa-masa anak SD itu pendampingan orang tua itu masih perlu, ya. Nah, setelah masuk usia anak-anak, sekarang masuk usia remaja. Ya. Nah, ini usia remaja itu usia atau dimana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Ya. Mulai mengalami puberitas, terjadi pertumbuhan dan perkembangan tubuh, otak dan keterampilan ya emosinya itu naik turunnya ya kurang stabil nah seperti itu mencari jati diri usia ini jadi usia remaja ini jika dalam pergaulannya itu bergaul dengan anak-anak yang baik, maka dia akan apa, akan ketularan menjadi anak yang terbaik makanya di usia remaja ini kita harus mencari teman yang bisa menjadi membawa kita pada kebaikan usia remaja karena usia remaja ini usia mencari jati diri ya jadi si anak remaja ini itu ikut ikutan ada temannya yang lagi hobi maka dia ikut hobi a padahal sebenarnya dari dirinya sendiri dia tidak tidak bisa, tidak mau. tapi karena ikut-ikutan Nah, usia remaja ini, ya pendampingan dan kasih sayang orang tua sangat diperlukan karena anak remaja itu anak yang labil, ya dia mencari jati diri. ya. nah selama usia remaja habis itu usia dewasa. nah usia dewasa ini Ya, usia kematangan jadi anak-anak sudah mulai berpikir matang. Nah, ini masa usia, masa manusia melewati puberitas Ya, nah, mampu berpikir secara matang, pemikirannya sudah matang, tidak seperti anak remaja tadi yang masih labil. Kalau usia dewasa, ini usianya pemikirannya sudah matang kemudian sudah mulai memikirkan berkeluarga atau ada yang sudah berkeluarga dan sudah memiliki keturunannya. Istilahnya dewasa ini sudah mulai eh, matang, hidupnya sudah mulai ya. Nah, Setelah usia dewasa, apa lanjutannya? Ya, lansia. Lansia ini adalah lanjut usia ya. Contohnya adalah kakek nenek kita ya. Nah, usia lebih dari 65 tahun ini adalah usia lansia ya. Rambut juga sudah mulai berubah, berwarna putih. Kulit juga sudah semakin keriput. Kemudian otot dan tulang ya itu sudah semakin menurun jadi kesehatan juga sudah semakin menurun ya sudah mulai sakit-sakitan kemudian sudah mulai pegel tidak bisa bekerja keras ya karena tulang dan ototnya ini sudah kerjanya udah mulai menurun kemudian kemampuan mendengar dan melihat juga sudah mulai berkurang ya itu adalah usia lansia bahkan ada yang sudah tidak bisa berjalan lagi ya. Nah itu adalah tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan manusia ya Nah dari sini ya terima kasih anak-anak itulah penjelasannya Ustazah ya nah pesannya Ustazah sebelum berakhir tolong dijaga kesehatannya ya jangan suka bermain keluar rumah jika tidak penting penting banget ya terus Patuh sama orang tua berbakti sama orang tua dan jangan lupa belajar yang rajin serta sholat lima waktu anak-anak ya, ya nah itu saja dari Ustadzah terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh